be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. 'Cause we already lost. Wow tampilan Akya versi terbaru Honda Brio yang siap nyungsep akhirnya Toyota Akya melakukan redesign menyeluruh di segmen mobil baru yang akan diluncurkan pada tahun 2023 sobat Artinya, pasar mobil low cost Green Car (LCGC), khususnya mobil mini, akan kembali berguncang dengan konsep baru Akiak X.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 Toyota Agya versi 2023 bahkan bisa merebut segmen pasar Honda Brio sebagai satu kesatuan mobil mini LCGC yang diimpikan konsumen mobil. Menurut laporan DP Channel, mobil Agya terbaru ini berukuran 3.750 mm lebar 1.665 mm dan memiliki jarak sumbu roda 2.460 mm. Dari luar, mobil ini sangat berbeda dengan model sebelumnya. Desain Toyota Agya versi 2023 baru dan benar-benar modern dalam desain. Tampilan depan sudah memiliki konsep yang sangat modern, di mana lampu depannya sudah menggunakan tipe LED. Kemudian panggangan berbentuk X yang berada di bawahnya juga memiliki LED yang terhubung dari sisi ke sisi. Mobil ini juga menggunakan desain grill split yang terbagi menjadi bagian atas dan bawah dengan warna hitam matte di bagian bawah. Mobil ini juga memiliki struktur bodi yang menebal di bagian belakang sehingga jendela belakang tampak lancip. Sementara itu, kesan keren dari mobil ini juga terlihat dari bentuk bodi belakangnya yang tebal dan kacanya yang kecil. Cause we already lied, addicted to the ride. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love.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 Desain sporty terlihat sangat kental, dipadu dengan lampu LED 3 dimensi pada spoiler belakang yang terintegrasi ke dalam rangka. Interiornya juga lebih keren, penerus Aqya ini menggunakan konsep dashboard minimalis seperti model instrumen mobil masa kini. Interior mobil ini berwarna merah untuk tampilan yang sporty. Susunan semua fungsi di mobil ini menggunakan tablet Pro besar di tengah panel. Konfigurasi menampung lima orang dan barang bawaan yang cukup banyak. Mobil ini memiliki permukaan rata yang tentunya akan membuat sandaran nyaman. Berbicara tentang harga dan dapur pacunya, kami belum mendapatkan informasi terkait hal itu, kita tunggu saja info selanjutnya dari Car2 Channel.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 We'll be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love, artificial love, artificial love. We just make it up. Mess it up, 'cause we already lost. I'll teach you to the right.